Guys akhirnya sampai dengan selamat sampai di Bandara Internasional Soekarno Hatta Padahal tadi di dekat-dekat Filipina sana tuh ya karena ada typhoon kan Jadi itu pesawatnya getar-getar terus Serem sih Tapi yang penting udah nyampe di Jakarta Enggak deh ini Tangerang deh kata siapa Soekarno Hatta di Jakarta <laughs> Ayo dimarahin sama orang Tangerang Soekarno Hatta itu ada di Tangerang Oh belum apa-apa nih Baunya itu loh kayak udah kerasa banget bau nasi padang guys Wartek <laughs> wartek Edan guys, tadi di dalam itu sebelum masuk ke pintu imigrasi itu sepi gitu Cuma ada penerbangan dari Jepang Tapi pas udah nyampe sini, wah wow, dan rame ngambil barang gimana lagi ya? <laughs> Halo, saya takut. Oh, halo. Halo. Halo. Sudah sampai Mana? di hotel? Udah ada sampai hotel, kok. Oh. Pulang, gimana gimana? Panas? Panas enggak? Panas banget sih, tapi ini hotelnya udah AC-nya. Oh, ah, jelek. Kata orangnya -orang, kayaknya jaringannya jelek pas masuk, di... masuk udah dingin jaringannya jelek iya iya jaringannya jelek apa boleh buat ya iya iya tunggu tunggu tunggu ah iya iya oke oke sekarang oke eh oi oi oi, aku jatuh loh sorry gimana apanya kamu kangen sama aku hm? kangen banget kangen banget ya aku sama mama nangis loh di bandara kamu nangis iya dong kenapa soalnya aku kenapa kan kamu ah kenapa oh, ya gini gini terus dan kamu juga kayak gini Iya sih jadi no. ya kamu terbang gitu ah, kita kita tunggu sampai kamu terbang lo pesawatnya aku lihat ah, waktu kamu terbang soalnya pesawatnya huge terus Pika? gitu, ya. gitu cerah Hah, gitu. Lainnya, pop, pop, gitu. Tapi nggak lama kok, cuma... Bentar lagi juga pulang kan, tenang sabar-sabar. Iya. Pocok hari ini oke kemarin pas nyampe tuh, udah malam kan. Mm Heeh. -hmm. Nah, langsung aku cuma bisa cuma SMS aja kan. Mm Heeh. -hmm. Baru bisa telepon hari ini. Pagi-pagi kan udah berangkat kerja juga. Iya, iya. Hmm. Capek banget ya? Capek banget hari ini hari hari pertama kan hari... gimana suasana Indonesia hmm, beda banget sih ya beda banget tapi nggak tahu juga sih soalnya waktu aku nyampe itu kan udah malam hmm? cuman banyak orang pakai mobil baru iya oh iya ya. udah banyak orang kaya sih kayaknya ya udah apa ya DP begitu ya? kamu next time aku bawa kesini aja ya? iya. lama lo pas udah nyampe di bandar tuh tuh terasa. oh ini Indonesia nih ini nih negara aku gitu. ada bau kan? baunya itu loh, bau. bau ya. biaya, iya iya iya uh oh, kangen beda. banget. oh baunya nasi padang, bau rendang gitu. Beneran nggak? sama kongsi, oh enggak sih gitu. Hahaha <laughs> siapa Joel? Oh emang baunya beda kok Makanannya enggak ada masalah buat kamu Sekarang oh, bidak kamu sih. udah ganti kan? Sementara sih enggak ada masalah sih Soalnya tapi tadi pagi kan makan dari sarapan hotel Oh? Sarapannya itu makan Jepang Oh, makanan Jepang? Kenapa? Nah, nanti mal Hah? Kenapa? Ini kan soalnya hotelnya hotel Jepang Ah, hotel Jepang Di sini, semua orang Jepang di sini Semua orang Jepang? Semua, iya. semua orang Jepang yang itu juga yang tugas itu petugas waitress petugas enggak, enggak petugasnya orang Indonesia oh, orang Indonesia tapi menginap orang menginap itu orang Jepang orang Jepang orang oh Jepang. jadi orang-orang bisa bahasa Jepang. Jepang ya bisa bisa pas aku nyampe tuh aku membawa gitu. oh gitu registrasi aku kasih KTP Indonesia oh gitu jadi mereka pikir nah. kamu orang Jepang ya? Ya mungkin, tadi pagi juga pas mau makan ke restoran itu juga orang-orang ini uh, greetingnya Oh haiyo gozaimasu <laughs> Oh gitu? Uh, dipanggilnya ini Mr. Edi. Eh ah, Mr. Orang Indonesia, Indonesia. Hah? <laughs> Gak bisa tadi pulang ya? Tadi juga dia bilang, tadi pulang juga ini otkari sama Dista. oh gitu oh eh pas buka pintu kan sama petugasnya ah uh ah -uh. Mr. Iddy otkari sama Rista bilang gitu Wee. <laughs> eh eh hehehe cuman aku barusan pakai bahasa Indonesia oh gitu jadi Dimana mereka juga mereka uh. udah tahu ya kamu orang Indonesia ya nggak ya, tahu juga sih tapi aku punya KTP Indonesia Ayah eh, nggak kasih lihat juga ya Ya, Setiap aku, kali aku kasih tahu, lihat, sih. Enggak sih? Gak sih? <laughs> oh, aja kali ya. Orang Indonesia, <laughs> gitu. tempe aja. Ah, katepe seumur hidup gitu. Iya, <laughs> jadi kamu enak ya di Indonesia? Cocok ya? Nah, enak aja. Ya, aku enak itu, aku mulai besok-besok mau coba makan makanan di Indonesia, kayaknya kayak makan sate, sate ayam, ah. sate kambing, sate kambing pake itu kan bawang merah kasih kecap, berbagi <tuh> <tuh> tadi soto betawi gitu kan kayaknya kayak ini nih air liur aku jadi keluar nih. Eh, pam, oh, sebentar, aku bukan pakai sepatu ya kamu masih, Enggak ada sepeda ya? ya? Capek. Oh baru nyampe. Oh, kamu capek ya? Capek sih sebenarnya sih demi kamu apa sih yang enggak sih? Aku langsung buru-buru dapet-dapet nah, kan? Ah iya. Karena kemarin gak bisa telepon kan? Iya, soalnya terlalu malam. Iya, malam. Aku udah, uh, waktu gak nyampe hotel tuh udah jam sebelas. Kamu di sana berarti kan jam satu malam. Kan? Iya, iya, dua jam beda. Beda dua jam. Iya, berarti kayak gitu. Kayak gitu. Iya, makanya gitu. Emang kayak gimana? Kan? <laughs> gimana? Mama masih di rumah kan ya? Ya, mama ada di sini. Mama sekarang bersih-bersih. Kalau, kalau ada mama, berarti aku juga nggak khawatir sih. Iya, iya, iya. Baya Untung bayagu, bayagu mah bayagu. Baik, kamu sini-sini, sini tunggu-tunggu. Sini, sini. Ini ini perutnya agak miring, kan? Agak miring sih. terus gitu. Oh, oh. Bopi kemana? oh, oh, Gitu ya Iya dong oh, gelag terus Nah, gimana mana cuci cuci kaos kakinya gimana ini? Eh, cuci kaos kaki gimana? Kok kamu nggak tahu? Gimana nyucinya? Kalau di hotel ada laundry kan? Eh, baue, kamu gampang ganti ya? Hmm, kaki aku nggak sebauh kaki kamu. Ini sekarang udah, tidak sayang, Indonesia udah beda dibandingkan waktu dulu, waktu kamu ke indonesia hmm. apa yang beda? udah udah ganti nama, nama negeri? enggak gitu <laughs> enggak sih. cuman aku lihat tuh, kayaknya ekonominya udah semakin baik mm -hmm. soalnya banyak mobil baru di jalan oh iya ya banyak orang kaya kayaknya standarnya nah, mobil ya karena mobilnya udah baru artinya ekonomi juga udah yang gitu ya <laughs> nggak tahu jangan-jangan orang kredit juga nggak tahu sih yeah. nah, iya kemudian baru-baru bagus-bagus oh gitu nah, jadi kayaknya wah udah banyak orang kahiyah ini kayaknya soalnya kan orang Indonesia aduh jaringannya jelek jaringan. lo oh udah, udah udah udah eh udah udah tadi udah ada sudah jaringannya jaringan aku yang jelek ini ya kayaknya iya yeah, Indonesia mah sekarang oke okay lah <laughs> Eh, uh, kualitas ya, juga angkat. udah lebih baik kan? Iya, yeah. sabar, sabar. Nanti deh, pokoknya habis lahiran aku bawa ke sini deh. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Jadi cepet pulang ke Jepang. Selesai, pulang aku tenang aja. Tenang, sabar, sabar. Tapi kamu enggak tahu kapan kan? Oh, enggak oh, tahu sih. Oh, kasihan tunggu, tunggu. Kamu udah capek ya? Ya ya ya. Malam ini kamu cepet tidur ya. Udah deh minta ini ya, minta kasih sama mama gitu. Mm -hmm. Sampai nanti aku pulang gitu ya. Iya, oke. Okay. Di sana udah dingin. Hmm, agak dingin sih, sejuk. Oh, pas aku giliran ke sini jadi sejuk, ya. Iya. Pasti-pasti. Oke. Pasti. Ah. Oh, itu ya. Oke, okay, aku mandi dulu ya. Lantai laundry di sini aja ya. Iya, nanti ya. Kamu hati-hati lo ya kalau mau keluar ya iya jangan, jangan sampai kepleset, gitu. jangan terlalu panas, jangan terlalu capek oke okay. kalau gak bisa masak kalau mama kan kerja juga, kalau misalnya nggak bisa masak pesen ini aja ya, kayak uber eats uber nah, eats ya namanya ini great food sama ini, go food go food oh, itu kayak, kayak uber eats gitu loh oke okay, oke, okay. aku pesan itu soalnya udah besar perutnya agak susah nafas sabar kalau ya. ada apa telepon aja. Oke, okay. nyoda, aku mau istirahat dulu, sayang. Ya, oke, okay. lu mandi dulu. Ini oke, okay. nyoda, ah, istirahat dulu, sayang. Oke, okay. uh, sampai sayang, udah itu dulu aja, sayang. Ya, nanti baru telepon lagi. Ya, oke, okay, oke, okay. aku mandi dulu. Ya, ah, kamu baik-baik ya, jangan bandel ya, nanti diomelin. Mama, <laughs> oke, okay. Denger, dengerin apa kata mama ya, jangan bandel ya. Oke, okay, oke. Okay. 喲拜拜